Hai Mars kalian tahu nggak sih kalau masku sudah hadir di Wom Finance loh? Apa sih masku itu? Masku adalah layanan pembiayaan logam mulia dari Wong Finance dengan sistem pembayaran secara cicilan. Tenang aja Wamas, layanan pembiayaan ini dikelola dalam prinsip syariah loh. Masku hadir untuk memberikan kemudahan bagi kalian yang ingin melakukan pembiayaan logam mulia, namun terkendala dengan dana yang dimiliki prosesnya mudah banget dan tersedia pilihan emas batangan dengan berat yang beragam sesuai dengan keinginan kalian yaitu ada 5 gram, 10 gram dan yang terakhir 25 gram. Kemudian adanya berbagai penawaran yang sangat menarik serta jangka waktu cicilannya sangat fleksibel yaitu mulai dari 12 sampai 36 bulan. Kini, Womer bisa mengajukan cicilan logam mulia di beberapa kantor cabang uang finance yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Tunggu informasi selanjutnya ya di media sosial uang finance di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut, Womer bisa menghubungi ke call center uang finance atau WhatsApp uang finance. Yuk, segera ajukan cicilan logam mulia di uang finance.